Oh gitu. Hari ini hujan. Hah daripada iseng, mending lihat foto baruku yang bikin kalian ngakak. Ketahuan prankmu akazaa. Gimana kau bisa tahu lah? Ayo kasih tahu. Kok enggak aku jadi gacha sajalah. Ya udah, jadi gacha aja sana. Setelah setelah